Halo, guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi Halo, Cion, Halo, secara official dan di video kali ini seperti biasa Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, terbaru lagi oke kita langsung lanjut simon satu per satu sih. <usur> oke okay, lanjut ke presiden yang kedua <usur> Oke, lanjut ke versi yang keempat. Yang eh, ketiga, oke, okay, lanjut ke versi yang keempat. oke okay, lanjut ke percayaan kelima Kita lanjut ke presiden yang ke-6 ya <SISyukur> oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 <Sus> Oke lanjut ke persediaan yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke-9. Oke, lanjut ke presiden ke-10. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke riset yang ke-14. Oke lanjut ke episode yang kelima belas Oke okay, lanjut ke episode yang ke enam belas Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Okay, ke ke Oke, lanjut ke episode yang ke-18. Selamat mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya, baik